Uh, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ya pada kesempatan kali ini kita akan ben mencoba yeah. uh, mencoba ya tutorial uh, Nei, so, aplikasi sirekap mobile dua pertama-tama terlebih dulu kita harus menginstal aplikasi sirekap yang yang ini Nah, begin tampilannya nanti ini akan kami kirimkan lewat link di grup uh, wa nah, kemudian jangan lupa untuk menginstal telegram ya install telegram ya, ya begini bisa telegram nah kemudian setelah install aplikasi sirekah mobile dan telegram kita masuk ke menu menu telegram ya masuk di menu Telegram. Kita dicari di pencarian. Kita, kita ketikkan si rekap. Ya, kita pilih si rekap berkala 2020 yang bot ya, yang kita klik. Nah, ini tadi saya sudah masuk, saya sudah klikkan start. Kemudian kita eh, masukkan untuk mendapatkan kode aktivasi link Caranya adalah ketikan slash atau garis miring ya kemudian uh, anti anti Activation ketikan aktifation activation. Ya, kemudian spasi kemudian neck. nomor neck nah nomor neck ini adalah nomor neck yang uh, rekan-rekan KPPS serahkan atau daftarkan ya kepada kami PPS. Kemudian kita ketikkan tapi di sini kita sudah dikasih nick ya dari KPU untuk uji coba. Nah, kita ketikkan nicknya. Ya, 350 empat kali. Kemudian triple 9 808 110 Kemudian spasi ya Kemudian nomor HP 081 HP Ya triple ya, 9 808 110 Kemudian kita kirim Ya nah Alhamdulillah langsung dibalas Kita langsung mendapatkan Link masuk. aktivasi ya terus masuk untuk si rekap ya kita langsung uh, klik saja ya ya ini tampilan muka ya tampilan awal daripada halaman landing aktivasi si silahkan silakan mulai aktivasi perangkat anda dengan mengklik tombol di bawah ini dan pastikan anda sudah menginstal aplikasi Recap nah ini yang uh, saya katakan tadi sebelum kita masuk ke Telegram rekan-rekan harus terlebih dahulu menginstal Telegram ya kita langsung aktifasi ya aktivasi. Nah. nah kemudian setelah rekan-rekan aktifasi nah nah ini seperti yang saya katakan tadi di pas ID lah di pas yang ada di HP ketan HP saya ini tersimpan di sini nah kemudian Nick nah Nick ini sudah otomatis muncul karena saya ketikkan tadi di uh, di telegram kemudian nomor HP sudah nah kemudian sekarang kita masukkan passwordnya passwordnya ini jangan sampai rekan-rekan lupa ya kalau bila perlu rekan-rekan catat uh, kita passwordnya apa Wan passwordnya Wan aku lupa aku lupa uh, kita passwordnya aku lupa ya rekan-rekan BPS ah, aku aku lupa ya verify lagi Ketikan yang aku lupa A U L U P A Nah setelah rekan-rekan e, mengisi password Kita langsung register ya Register Ya ketikan register Nah Kemudian kita dimunculkan pada setup kode akses ya Nah Kita langsung Klik setup kode akses Nah ini nomor telepon yang tadi, Wan ya. Ini nomor telepon yang tadi kita daftarkan. Nomor telepon. Nah nomor teleponnya 081 triple 9 808 11. So. Eh, berlulang uh, ini. Berlulang telur. Berlulang dua saya nah, kadung. Tunggu nyebutkan itu. Enggak, enggak bare jujur jangan terke menin ini. Bun. Aku pian yang mana ini, Pak? Yang ini ya. Yang tadi kita tekan, ya. Ah. Lu. Pak. Aku lupa. Kita login ya, kita login. 80810nya kita login Nah Nah setelah kita login, login kita dihadapkan karena pendaftaran kode akses ya ini tahap ketigawan ya ya kode akses ini kode akses ini uh, ya 6 digit kombinasi antara huruf dan angka pakai ini aja saya pakai nama saya ya ini kode akses kita saya Tuliskan di buku kode aksesnya abel satu dua tiga ya 6 angka, 6 angka ya. ya boleh lebih satu dua tiga empat ya abel satu dua abel 1, 2, ya kode akses abel abel satu dua ya kita konfirmasi lagi abel satu dua ya coba kita lihat ya dan ternyata sama ya setelah rekan-rekan uh, masukkan kode aksesnya, kita simpan ya. Kita simpan ya, klik simpan. Nah, sekarang kita diminta masuk menggunakan kode akses yang tadi. Ya, kode akses tadi kita uh, kita harus masuk. Pakai apa tadi, Iwan A Abel A 1 2. Coba kita lihat ya. Abel 1 2. Masuk ya. Nah, tahapan selanjutnya, wan, tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan ke, melakukan foto iya, ya, foto iya. dan kirim di iya. hasil KWK. Iya.